Halo selamat pagi para penggemar youtuber berjumpa kembali bersama saya udah sekian lama absen karenakan cuaca yang lagi nggak bagus setiap harinya hujan dan sungai juga meluap teman-teman jadi kali ini saya mau coba mancing kembali dan mudah-mudahan ada hasil saya tetap berdua sama teman saya di sana. oke teman teman kita coba pasang umpan dulu dan saya menggunakan dua jenis umpan umpan yang pertama kita menggunakan kucur dari kapas lundu dan yang kedua kita menggunakan kucur dari brondolan sawit teman teman Oke okay. pakai cacing dari libanon kawan-kawan. Kita coba dulu di spot pertama ini mudah-mudahan ada ikannya. Oke okay. kita lanjut pemasangan umpan dulu teman-teman. Oke okay, teman-teman kita coba turunkan dulu mata pancingnya umpannya kucur dari brondolan teman-teman. Oke okay. kita turunkan dulu, apa tahu ada ikannya? mantap bro trek perdana bro mantap dan bro oke lumayan bro lumayan lah bro udah trek satu ekor ikan bau Oke kita cari lagi induknya semoga aja kita dapat induknya bro oke. teman-teman okay, kita coba pindah lagi sini udah nggak memakan ikannya kita coba pindah ke atas saja oke okay, lanjut oke okay, teman-teman kita coba kembali di spot ini mudah-mudahan ada lagi kan baungnya mudah-mudahan ada induknya bro oke okay, kita coba dulu semoga berhasil track udang bro hey. wuih ngelainnya lah air pot tadi ngelapas Yes, oh. Strek lagi kita bro Udah gak lah lumayan lah Udah gak lah Lumayan bro Oh. Oh, dah. habis dia Oke, okay, Bro. Lumayan dapat satu. Oke, okay, kita lanjut lagi. teman-teman <San> kita udah strike-kan Lice Pro <San> mantap bro wuih <San> Strap bro. ikan ais. lumayan bro. ada tambahan. berat lagi bro. intong lagi bro, oh, Udah lagi. oke, udang kalah lagi bro. lumayan bro. buat tambahan. oke. Okay. mantap. wis, teman juga strap bro. Selamat bro. Selingkup, bro. lagi kayak lagi. Lumayan, Ini namanya baung selingkup, bro. Udah dua ini. Bro, strike lagi bro Dong, selingkuh lagi bro Lumayan bro Bertambahan Lumayan kita strike Bro, nice guys <laughs> Lumayan Nice guys <laughs> Oke okay, bro Lanjut bro Juga strike bro, dan bawang putih bro, okay, lanjut bro, strike <laughs> bro, uh -huh. udang lagi bro, <laughs> mantap bro, strike udang galah lagi bro, lumayan buat tambahan emang oke okay, bro lanjut bro kameranya sila bro nah cahaya matahari oke okay, kita lanjut sudah ya, udah maju silingkuh bro lumayan lah bertambahan bro daripada kita kosong bangun silingkuh pun tak jadi masalah bro oke okay, lanjut ya, kita, kita. suka uhuh. oh, lagi kita bro, galah, bro, mantap, oke, lanjut dah oh, singgah saja dengan dan atomannya dah terlepas sangat menyayang lepas Daung tak ada, udang pun jadi. Oke, okay, bro. Lanjut. Strike kita, bro. Baung sini, tuh, bro. Oke, okay, bro. Mantap. Lanjut lagi, bro. Kita cari induknya bro. Oke, hey, bro. Kawan kita strike bro. pit oh, biru bro, wush mantap, thank ah. you oh, thank you thank you thank you mantap kawan, oke okay, bro, mantap, biru biru biru, terus aduh aduh aduh, ayakan labirin kurang lepas tadi, beliyo, es trek juga bro. Huy strike juga bro udang lagi bro Iya double strike bro mantap ini baru dia bro Ada ini? oke lanjut bro kita cari lagi mama-mamanya bro Ice bro. Bro. Uhuh. Uhuh. bro, mantap, <laughs> ya. <laughs> bulat <laughs> oke okay, bro, lanjut, mantap-mantap-mantap. nggalah lagi doh bro mantap tadi Hah? Ah, iya. oh Mantas. kita cari lagi bro semoga ada ikannya lagi bro kita cari ikan bangun lagi bro kita udah dapat, lai sudah dapat. Kita cari bawangnya lagi bro. Bawangnya baru satu yang naik. Oke, lanjut. Track baung selingkuh bro. Lumayan, ada tambahan. Oke, mantap. Maknyuslah pokoknya. Oke bro, mancing kali ini kita akhiri dulu, karena udah sore dan hasil kita lumayan lah bro ini dia bro ada udang ikan baung, lais, dan ikan keting bro oke, lumayan lah bro buat sayur nanti malam oke sampai berjumpa kembali di episode berikutnya mantap, mancing mania yes, wuih